Adik, adik selamat pagi salam pramuka lihat nih backgroundnya sama baju kakak udah mantap ya nah pagi hari ini kakak mau nemenin adik-adik untuk saat teduh sejenak sebelum memulai kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini nah sebelum kita memulai saat teduh pada pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk kumpulin nyawanya dulu simetriskan posisi duduk konsentrasi dan siapkan alkitabnya nah bacalah kitab kita dari kisah para rasul 4, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22 Udah dapat alkitabnya Kisah para Rasul 4 ayat 18 sampai 22 Oke, kalau misalkan udah dapat semua Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Allah bapa kami yang bertahat dalam kerajaan surga yang kudus Mengucap syukur Engkau telah boleh membangunkan kami Dengan nafas kehidupan baru dan kesehatan baru Tuhan Sehingga kami dapat mengawali aktivitas pada hari ini ya Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan Kami ingin saat teduh sejenak sebentar untuk mendengarkan firmanmu ya Tuhan Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Kisah para rasul 4 ayat 18-22 yang berbunyi Dan setelah keduanya disuruh masuk Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka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 Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, judul untuk kerundungan kita yaitu tidak menyangkali kenyataan. Sobat teruna, ada bermacam-macam reaksi orang ketika melihat suatu peristiwa yang spektakuler. Misalnya... Ketika orang-orang melihat Chris Angel, Sang ilusionis, yang menyusuri dinding gedung setinggi, yang sangat tinggi sekali, tanpa alat bantu apapun, seolah-olah dia sedang berjalan di lantai. Tentu ada yang histeris, takjub, dan tercengang, atau malah menutup mata dengan telapak tangannya karena takut. Reaksi spontan seseorang tidak bisa dilarang atau diatur sesuai kemauan kita. Reaksi adalah tanggapan terhadap suatu aksi yang timbul dari perasaan dan pikiran seseorang. Seluruh rakyat bereaksi takjub dan tercengang melihat orang yang lumpuh sejak lahir mengalami kesembuhan dan berjalan dengan normal dalam nama Yesus Kristus. Bahkan banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat menjadi sangat marah. Mereka menangkap, menahan, dan mengadakan sidang serta mengancam juga melarang Rasul Petrus dan Yohanes agar tidak bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus Namun demikian Rasul Petrus dan Yohanes menolak perintah itu Pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua juga ahli-ahli Taurat tidak dapat memaksakan kehendak mereka untuk menyangkali kenyataan yang ada kepada orang-orang termasuk Rasul Petrus dan Yohanes yang sudah mengalami kuasa Tuhan Yesus Sobat nah, tanggal 29 Mei adalah hari lanjut usia nasional Para orang tua yang telah lanjut usia sudah mengalami perjalanan iman yang panjang bersama Tuhan Yesus Mereka merupakan sosok yang sulit menyangkali kasih dan kebaikan Kristus yang sudah dialami selama ini Mereka merasakan, melihat, dan menghayati bagaimana kasih dan kuasa Kristus yang menolong, memulihkan, memelihara, serta melindungi dalam segala keadaan Itulah yang membuat mereka tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita pun demikian. Demikian renungan kita pada pagi ini. Yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih kami telah boleh mendengar sedikit dari firmanmu Tuhan. Kiranya firman ini tidak hanya kami dengar tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati dari awal hingga akhirnya. Agar hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga selalu kesehatan ya kadik-kadik. Pakai masker jaga jarak. Jangan suka nongkrong. Tuhan memberkati.